baiklah para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di siang hari ini para sahabat ya tentunya kita mendapatkan vitamin bahagia kita lihat aja masya allah rizky bilar lagi memainkan Viano tentunya didampingi oleh istri tercinta dan anak kesayangan abang el para sahabat ya masya allah Main piano ditemani oleh Bunda Lesti Abang El Makin semangat persahabat ya Mudah-mudahan semangat juga belajarnya untuk apa Bilar Mudah-mudahan semoga nanti persahabat ya Bisa ngiringin Bunda Lesti nyanyi amin Luar biasa banget ya insya Allah Unggahan tersebut pun di oleh akun lesti Bilar Team Banyak sekali komentar tanggapan yang diberikan di postingan ini Yakni dari akun Fitri Kutal Mengatakan emang keren banget Arsemennya udah kayak lagu rakor yang melo-melo Katanya tua, wow, masyaAllah banget ya Mudah-mudahan saja tentunya dalam kesenangan kita selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Amin Kita masih menunggu kejutan baru dan kabar baik terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate Dan terhaya seputar Leslar tentunya ini di informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh